serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslor tentunya baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini kami Mimin akan memberikan informasi menarik ke kabar pertama persahabat ya kita mulai dengan kabar spesial nih dari Papa Bilar dan tentunya adik Mili bersahabat ya Masya Allah Momen di SCTV Ketika Bapak Bilar Akan bertanding bola pingpong melawan A.A. Rafi di acara GWS Gembira waktu siang Ini sih luar biasa banget ya Akhirnya tentunya melihat postingan foto Papa Bilar Ini sih nambah lagi bersahabat ya Leslar Dari kalangan Anak-anak Masya Allah banget Mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu Dan selalu menjadi orang baik Amin Postingan foto ini pun diunggah oleh akun Yudihim Him persahabatnya ada kalimat Gamsen yang dituliskan di postingan ini abis foto bareng Mia Liga Frilla bilang ombilan oh, salam buatan televisi dan baby ya aduh <laughs> masya Allah banget persahabat ya SKS nih tentunya anak kecil katanya tuh aduh masya Allah banget pokoknya Leslar selalu menjadi orang baik. Dan semoga saja mudah-mudahan banyak sekali doa support dan dukungan Dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan Ini spesial membanggakan pastinya Ketika launching semalam Leslar Metaverse Alhamdulillah persahabat ya Berkat dukungan dari Leslerian, BNB penjualan dari 2000 itu ludes terjual persahabat dalam waktu singkat saja Perhatikan di sebuah kalimat yang diposting Percakapan dari Leslar Metaverse Leslarian, kamu semua luar biasa Presale berakhir dengan total penjualan token Dolar Leslar sebesar 2000 BNB Atau senilai 11,2 miliar rupiah Habis dalam waktu hanya 11 menit Terima kasih atas partisipasimu dalam pre token dolar Leslar Wow, hanya 11 menit Penjualan sebesar 2000 BNB Senilai dengan 11,2 miliar rupiah Habis ludes terjual Hanya 11 menit saja persahabat ya Alhamdulillah Laris manis, Masya Allah mudah-mudahan awal yang baik Kedepannya mudah-mudahan semakin sukses Dan jaya selalu Momen ini pun di-repost kembali para sahabat oleh putih yang Tianus Kurbilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Alhamdulillah, laris manis, keren banget sih ini Leslarian emang best. Selamat buat Leslor Metaverse buat pencapaian awal luar biasa ini. Semoga sukses buat kedepannya. Amin, ke depannya. Amin kita doakan saja, mudah-mudahan Leslar Metaverse, terus berkembang terus sukses dan jaya selalu berikutnya, kita lihat persahabat yang sampai, Rudi Salim ini mengatakan, bahwa Leslar memang luar biasa ini Rudi Salim, persahabat yang mengatakan bahwa Leslar, itu memang luar biasa banget, the best berkat support, dukungan yang luar biasa, mudah-mudahan semakin solid, semakin kompak, tetap Menjadi fans yang baik Yang selalu positif mendukung Idola kesayangan kita Dan selanjutnya Persahabat kita lihat juga Semalam nih Di rumah Lesler kedatangan Kok Chris Rian Ini kok kris aja sampai beli persahabat ya Lesler Metaverse Masya Allah Ini sih luar biasa Langsung bertemu dengan yang punya lesal metafor Sengatako ke Rian Aduh Masya Allah banget Semakin bangga, semakin bahagia Alhamdulillah persahabatnya ya Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Berikutnya persahabat kita lihat juga Ini ada momen live Instagram Bunda Lesi Kejora dan Kak Melody Persahabat ya Di live tersebut juga banyak sekali momen-momen spesial Yang kita dapatkan Salah satunya Bunda Lesti menyampaikan sahabatnya bahwa Bunda Lesti memang syuting atau kerja bersama Papa Bilar tetapi Papa Bilar itu pulang duluan karena ada kerjaan dan Dede Lesti kejorak bersama Enin dan BBL mampir dulu ke suatu tempat bersahabatnya tetapi Bunda Lesti selalu mellow bersahabatnya saat berjauhan dengan Papa Bilar misimak juga di kalimatnya yang diposting oleh akun Sentol Foodie Bilar jadi itu sama kayak kakak sama-sama bucin Kalau pisah bentar gak bisa Maunya barengan tuh Bersahabat ya Gak pisahan bentar gak bisa bersahabat ya Maunya barengan aja nih Bunda Leslar Bapak Bilar emang sama-sama bucin ya Masya Allah Doakan selalu yang terbaik pokoknya untuk rumah tangga Leslar Kalau ada komen-komen yang negatif abaikan saja Mudah-mudahan kita selalu positif Kepada idola kesayangan kita